Happy English with Happy English Course. Well, happy yours Kalau yang kemarin kita bahas tentang program intensif Nah sekarang nih Miss Adinda akan menjelaskan tentang Apa sih program 3 bulan di kampung Inggris Happy English Course One ini Jadi, nama program 3 bulan ini adalah CTC CTC merupakan kependekan dari Candidate Training of Class. Nantinya dalam program 3 bulan ini Kamu benar-benar akan diajarkan Mulai dari bahasa inggris dasar Sampai ke struktur kata atau grammar yang level tinggi Nah, dalam 3 bulan ini kalian akan senantiasa menghadapi oral examination setiap minggunya untuk program tiga bulan ini di setiap harinya kalian akan mendapatkan pertemuan kelas kurang lebih selama lima kali nah dimulai dari jam 7 pagi yaitu untuk kelas grammar kemudian setengah sepuluhnya kalian akan masuk lagi untuk kelas speaking Kemudian break untuk mengikuti camp Untuk teman-teman yang nanti tinggal di camp Kalian ada program yaitu Namanya camp class gitu ya Nah habis itu kalian akan istirahat Sorenya jam 4 masuk lagi Kemudian break sampai Jam maghrib Kemudian masuk lagi jam 7 sampai nanti sekitar setengah 9an Nah, untuk program 3 bulan ini, kalian bisa mendapatkan banyak hal nih. Mulai dari 16 tenses, grammar, kemudian passive voice, kemudian ada adjective clause, main clause, sampai ke participle and also gerund. Jadi, 3 bulan itu kalau kalian sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris mulai dari nol, insya Allah, Mantep nih ilmu kalian ketika keluar dari kampung Inggris, Happy English Course 1 Untuk speakingnya pun tak kalah menantang loh Karena ketika masuk bulan kedua, kalian sudah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris di everywhere Di semua tempat, nggak hanya ketika kelas aja Tapi ketika kalian istirahat, makan, mau beli Manapun mau tinggal di asrama sekalipun, kalian wajib ngomong bahasa Inggris. Nantinya, kalau semisal nih ketahuan nggak ngomong bahasa Inggris, nah siap-siap tuh akan mendapatkan punishment dari tutor Anda, atau bahkan dari owner, dari kerususan kalian masing-masing, nah setiap satu bulan sekali kalian juga akan menghadapi written examination biar tahu gitu kalian diuji sampai mana sih pemahaman kalian selama satu bulan ini jadi padat banget nih guys setiap pagi setiap hari Senin nih kalau di kampung inggris happy english course One itu ada upacara jadi silahkan datang jam 6 pagi ya dan ingat nih perbedaan antara kampung inggris happy english course One dengan yang lainnya adalah setiap hari Senin, kalian wajib melakukan upacara dengan bahasa Inggris Sedangkan perusahaan yang lainnya tidak pernah melakukan upacara dalam bahasa Inggris Kemudian masuk nih ke bulan kedua, sama seperti biasa Sayangnya di bulan kedua ini kalian juga sudah mulai padat Ada namanya weekly meeting Program weekly meeting ini adalah program Dimana setiap minggunya kalian harus mengikuti program tersebut Dan apa sih agenda dari weekly meeting ini banyak banget Mulai dari MC Bahasa Inggris Kemudian pidato Bahasa Inggris Nah kemudian ada lagi penampilan-penampilan penampilan Kreativitas seperti drama, single song, dance, puisi Semua di cover Agendanya dengan bahasa Inggris jadi weekly meeting adalah program di mana kalian tidak hanya belajar Bahasa Inggris saja, tapi langsung Apply ke kreativitasan kalian Dalam bentuk performance-performance Seperti itu, nah nantinya Ketika kalian masuk ke bulan ketiga nih Kalian sudah akan persiapan Untuk pergi ke Borobudur Karena ujian akhir Dari program 3 bulan ini adalah kalian Harus bisa lancar ngomong Bahasa Inggris dengan native speaker Dengan cara guide atau Mengadakan short conversation ketika kalian berangkat di Borobudur. Nah, selama kurang lebih tiga jam kalian harus bisa mendapatkan native speaker untuk mengajak bincang-bincang seputar apapun. Yang penting kalian bisa ngaid mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah pulang dari Borobudur tentu saja nggak berhenti di situ nih guys. Tapi kalian juga harus mengikuti ujian tulis. Nah, semua tuh dirangkum mulai dari materi awal sampai materi bulan ketiga kalian akan menghadapi ujian namanya adalah top written examination jadi ujiannya adalah semua materi yang kalian telah dapat selama 3 bulan nah untuk biaya programnya sangat hemat sekali yakni 3 bulan hanya 3 juta rupiah tapi ingat siapa yang sungguh-sungguh of course kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal tapi kalau kalian datang ke Kampu inggris hanya main-main aja sukanya hangout, nggak pernah peduli dan nggak pernah nge-review pelajaran yang kalian dapat selama kursus di kampung inggris happy English course one ya. Yeah the result will be nothing hasilnya akan omong kosong nah untuk selengkapnya kapan sih Kampung inggris setting glossone membuka program 3 bulan ini ada empat kali Informasi lengkapnya kalian bisa cek di website kami, linknya ada di description box Dan kalau ada pertanyaan seputar program Kampung Inggris Happy Inggris Course 1 Kamu bisa menuliskan di kolom komentar atau hubungi di admin kami Thank you so much for watching, don't forget to subscribe, like, and share I am Miss Dinda Arinda, the saya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye